Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada di FATV Kembali hadir untuk mengabarkan Kabar terbaru seputar Lesti Kejora Dan Rizky Milar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 Kabar dan keunggulan pertama, Pak kita lihat ada momen spesial banget nih liburan di alam pilar keluarga besar dan tim di hari pertama, Persabat ya di Turki nih, Masya Allah kebersamaan dari seluruh leslar luar biasa, mudah-mudahan tetap kompak dan tetap solid selalu menjadi tim yang terkuat nih, wow. Mudah-mudahan, para yang selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan terus untuk leslar, tim, dan keluarga besar. Mudah-mudahan selalu menjadi orang-orang baik yang selalu memberikan kebahagiaan untuk semua banyak orang. Momen ini diunggah oleh akun Ranca Travel.id, para sahabat, di yang dituliskan. Keseruan hari pertama bersama Leslar Entertainment Tuh, Masya Allah banget ya Keseruan hari pertama di Turki Bareng Leslar Entertainment Katanya Masya Allah banget ya Alhamdulillah Tentu kita merasa bahagia saat melihat kekompakan dari tim Leslar Dan berlibur bersama keluarga besar Dalam yang tersebut Banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan Dari para fans Yakni dari akun Navi15 Mengatakan Bismillah, semoga dilancarkan dan diberi kesehatan semuanya di sana, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Leslar dari K1. Bismillah, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin. Ya Allah, masya Allah, banget nih selalu dukung. Selalu yang terbaik nih Dari fans sejati Kepada Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah komentar lain diberikan Dari akun Anis Anis Korpriani 91 Mengatakan nyari mama ke Kok gak kelihatan ikut gak ke turki katanya Tuh <laughs> Tentu kita masih mencari ciduk, Para sahabat ya mudah-mudahan saja Ada kabar bahagia Kabar baik yang selalu diberikan dari idola Kesayangan kita Selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan yang di mana ini membuat kita bahagia banget. Persahabatan cedokan vitamin kemarin, ya, dari Lesti dan Bilar saat makan es krim bareng nih Duh, bumil cantik selalu bikin kita bahagia aja, apalagi selalu ditemani, selalu dilindungi, selalu dijaga oleh sang suami tercinta. Merasa bangga, merasa bahagia sekali selalu mengidolakan dari Lesti dan Kakak Bilar. Momen ini diunggah oleh akun lesti bilar tim. Kalimat tersebut pun dituliskan. Malam-malam gini jadi pengen es krim, apalagi di tempat mimin gel banget. Bapak ya masya Allah, <luragi> luar biasa. Mudah-mudahan saja selalu sehat, selalu bahagia untuk lesti dan rizky bilar. Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah postingan ini luar biasa banget ya sahabat ya alhamdulillah kita merasa adem saat lesti dan bilar ini bersolawat bareng lagi lulus lulus perut bunda utuh ya Masya Allah sambil disolawatin membuat kita merasa bahagia alhamdulillah mudah-mudahan BBL menjadi anak yang saleh dan dan selalu kita doakan yang terbaik untuk kebahagiaan idola kita. Kita dengar persahabatnya selawatan yang membuat kita adem bahagia dari Lesti dan Rizky Bila. Duh terharu banget persahabatnya saat mendengar lantunan selawat yang dilantunkan oleh kakak Bilar dan didalasi kejora membuat kita merasa bahagia dan bangga kepada idola kita ini momen ini diunggah oleh akun Leslie bilar Galeri Underscore kalimat caption pun dituliskan Masya Allah adem banget utun katanya tuh Masya Allah banget ya dan dibanjiri banyak komentar yang sangat positif dari para sahabat Lestlar yakni dari akun Instagram Bambah Underscore Underscore M mengatakan Masya Allah, kok aku terharu ya. Masya Allah, baby L, bangga banget punya bunda sama papa. Bacain salawat dan sehat selalu ya semuanya. Amin. Pasti kita terharu banget, persahabatnya bahagia. Di saat tentunya kita semua melihat banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai Lesla. Tetapi dibalik semua itu banyak sekali keberkahan. Barokah, mudah-mudahan tentu kita selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar. Ada juga komentar lain diberikan dari akun Rulzumuts, persahabat ya, mengatakan berasa banget selawatannya, utun sehat-sehatnya di perut bundanya adem banget ya, tuh, allah banget ya. Tentu kita juga sebagai fans sejati harus selalu mensupport Dede Alasti dan Kakak Bilar. Dan berikutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan info dari Ibu Harsiwi Ahmad. Di akun langkah pribadinya mengunggah sebuah postingan info soal acara Indonesian Dangdut World 2021 malam nominasi yang akan hadir hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Jangan sampai lupa persahabat ya untuk selalu mendukung idola kita dalam Young Indonesian Dangdut World 2021 ada kalimat caption info yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi Malam nominasi Indonesian Dangdut Award 2021 akan segera hadir akan segera digelar sebelum nanti malam puncak di bulan Desember Setelah 2 tahun absen, Indonesia akan menggelar Indonesian Dangdut Award 2021 Tentunya ini adalah acara yang luar biasa spesial untuk seluruh Insan Dangdut Tanah Air Tuh persahabat ya Dimulai dengan malam nominasi IDA 2021 di mana akan diumumkan siapa saja yang masuk nominasi untuk semua kategori. Sesudah itu dalam satu bulan silahkan seluruh sahabat Ford siapa yang dipilih akan diumumkan nanti pemenangnya di bulan Desember dalam malam puncak Indonesian Dangdut World 2021. Dicatat persahabat ya, tentu hari Jumat nanti. Ini ada acara malam nominasi persahabat ya untuk semua kategori. Ini mudah-mudahan dari Alasti masuk di dalam kategori apapun persahabatnya, dukung mudah-mudahan nanti di malam puncak memborong piala nih persahabatnya yuk kompak dan solid nanti kita harus voting di Gejora dan berikutnya juga persahabatnya info dari anTV nih soal acara cinta Abadi Leslar jangan sampai lupa ini besok bakal hadir keseruan D.D.L.S.D. dan Kakak Bilar dalam acara cinta Abadi Leslar tetaplah setia bersamaku aku akan hadir jam 4 sore atau jam 16.00 waktu Nusya Barat di antv persahabat ya, dukung penuh juga. Dalam cinta Berleslar Leslar, karya terbaik dari Leslar Entertainment, yuk. Selalu kompak, sel-solid, so mendukung yang terbaik idola kita, Lesti, dan Bilar. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia hari ini. Cidukan vitamin manja dari Lestin dan Bilar atau Titan Terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini adalah informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.